Ba. Saya ceritain sebelumnya di channel pengijazahan itu banyak saudara-saudara kita yang masih bingung tata cara atau syarat-syarat dalam pengijazahannya. Salah satunya yaitu puasa bilaru. Oh. Kenapa harus puasa bilaru? Alasannya kenapa seperti itu, Pak Iya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa harus puasa bilaru? Karena memang Apa yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan begitu Oleh sebab itu Kita tidak memakan makanan yang dari hewan. Jadi puasa bilaru itu Puasa yang tidak makan dari yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa gitu. Karena apa yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, agar kita mampu untuk menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita ya, kita tidak makan yang dari hewan. Karena itu tadi, apa yang kita makan akan menentukan apa yang akan kita lakukan. begitu Apalagi, kita ini kan disebut sebagai manusia yang sempurna, Khalifah. Tetapi kita ini sempurna bukan apa adanya, begitu. Kita ini sempurna karena kita sempurnakan, begitu. Kita dikatakan sempurna karena kita punya akal dan juga punya nafsu, begitu. Kalau malaikat itu hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Sedangkan hewan itu hanya punya nafsu tetapi tidak punya akal. Sedangkan kita punya akal. Dan juga punya nafsu Maka ketika Akalnya mampu Mengendalikan nafsunya Maka dia dikatakan manusia yang sempurna Insanul kamil gitu Dia akan lebih sempurna Lebih bagus daripada malaikat Tetapi Kalau sampai nafsunya yang mengendalikan akalnya Maka Dia akan lebih hina dari binatang Atau sahurnya Atau waktu malamnya ketika makan itu Tidak makan semua yang dari yang bernyawa maupun yang keluar itu yang dimaksud dengan puasa pilaru. Jadi, gunungnya atau penjelasannya kenapa kok harus puasa pilaru? Karena memang kita mau menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita lah. Untuk menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita, ya kita jangan makan yang dari hewan. begitu Makanya, ini juga ada penjelasannya tentang saudara-saudara kita yang non muslim yang berada di orang kalau orang yang berada di kuil itu orang apa namanya iya itu kenapa mereka bisa tidak menikah atau mampu tidak sampai tua bahkan eh, karena apa karena mereka tidak makan yang bernyawa gitu jadi memang mereka kuat untuk menahan itu karena tidak makan dari yang nyawa gitu Ya, memang ketika kita mau menekan uh, nafsu hewan yang ada di dalam diri kita ya kita jangan makan yang dari hewan begitu jadi ada penjelasan Penjelasan, ada dunungnya gitu Insya Allah paham ya, ya Jadi untuk semua saudara-saudara kita yang mungkin bertanya yang seperti dengan sampaikan ke saya tadi bahwa kenapa sih harus puasa bilaru yaitu penjelasannya karena untuk menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita Agar kita tidak seperti hewannya Jangan makan yang dari hewan Begitu hmm. Itulah penjelasannya seperti itu Untuk yang lain sudah hmm. Ada yang tanya gimana uh, Terkait mandi malam hmm. Mandi malam itu penyebab Salah satu rematik ba. Kalau orang-orang tua dulu iya. mengatakan kan hmm. Mandi malam itu bikin rematik Masa masih muda rematikan kan gitu, hmm. Iya sebabnya kenapa kok dikatakan mandi malam itu menyebabkan e, penyakit rematik menurut dari beberapa e, ahli kedokteran mengatakan bahwa sebenarnya kalau mandinya itu malam sekalian itu malah sudah dibuktikan dan sudah diteliti bahwa ketika mandi malam itu nanti malah bisa menghilangkan berbagai macam penyakit Malah menjauhkan dari penyakit rematik Kalau mandinya malam sekalian Nah, kalau kita di dalam kajian ilmu hikmah itu Air itu terbagi menjadi tiga Ada air obat, ada air kesegaran, dan juga air penyakit Air obat itu berada di antara jam 12 malam, jam 1 Dan yang paling bagus jam 2 atau jam 3 Itu air obat jadi jam 12 sampai jam 4, itu air obat. Ada air kesegaran, air kesegaran ini tidak uh, menimbulkan obat dan juga tidak menimbulkan penyakit. Di antara jam 4 sampai jam 4, jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Itu kalau buat mandi, uh, bukan menjadi obat dan juga tidak menimbulkan penyakit. Dan ada uh, air penyakit. Jadi ada air obat, ada air kesegaran, ada air penyakit. Air penyakit ini dimulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Begitu. Jadi kalau mau mandi yang paling bagus kalau menurut dari kita waktu di pondok itu ya malam-malam sekalian begitu. Karena apa? Karena itu tadi air itu terbagi menjadi tiga tadi, menjadi obat, kesegaran dan juga menjadi air penyakit. Dan saya sudah melihat secara langsung. Saya itu melihat e, apa saya, apa saya, hampir sepuluh beliau itu. Umurnya sudah sangat tua, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih kelihatan muda dan jarang sekali sakit. Dan amaliah yang beliau lakukan, dan selalu istiqomah saya lihat sampai hari ini, beliau itu setiap malam itu mandi mandi jam 12, jam 1 jam 2 itu beliau mandi dan setelah mandi, lalu uh, sholat taubat sholat hajat dan amaliyah selanjutnya, begitu nah ini menyangkut tentang sekalian ini guys, saya jelaskan tentang amaliyah ijazah saya yang saya ijazahkan khusus untuk agar cepat kaya atau untuk agar kasapnya cepat terbuka dan untuk sebagai fondasi belajar ilmu-ilmu hikmah yang seperti saya ijazahkan di waktu yang lalu. Di situ saya ijazahkan tentang e, pertama mandi malam, setelah itu salat taubat, salat dzajat, membaca e, sholawat dan membaca asmaul husna. Kenapa saya ijazahkan seperti itu? Sebenarnya juga ada dunungnya begitu, ada apa namanya penjelasan penjelasannya begitu tentang Amali amalih yang saya Ijazahkan Yang pertama Kenapa ijazah itu saya ijazahkan Karena itu ijazah itu Sudah saya amalkan dan saya praktekkan Jadi Amalnya itu ada penjelasan-penjelasannya Yang pertama Kenapa harus Mandi malam Mandi malam itu sebenarnya sebagai obat Dan juga yang kedua Sebagai uh, media uh, adab kita sebagai cara adab kita ketika mau berzikir, apalagi bersolawat kita menghadirkan baginda Rasulullah maka tentu kita harus uh, sehat ataupun bersih secara jasmani maupun rohani, itu mandi kalau kita mandi, sebelum sholat tentunya nanti sholatnya bisa lebih semangat kan begitu terus yang kedua, kenapa harus sholat taubat setelah itu sholat hajat, karena memang Waktu yang paling bagus ketika kita meminta itu kita harus tahu waktunya itu dan waktu yang paling bagus itu ialah ketika orang-orang tidur kita meminta jadi meminta itu harus tahu cara caranya bukan hanya sekedar meminta tetapi harus tahu tentang cara caranya ketika mau meminta begitu yang pertama dia harus paham tentang asbabun nuzulnya dulu yang kedua harus tahu waktunya Oleh sebab itu saya minta untuk Sholat malam, sholat obat, sholat ajat Setelah eh, Tahu waktunya Yang kedua Dia harus Berpastilah dulu Jadi ketika meminta itu Jangan langsung meminta Tetapi mendekat dulu kepada yang Paling tahu, dan yang paling tahu tentang Allah itu ialah bagi dari Rasulullah Oleh sebab itu Apa namanya kita lakukan dengan sholawat, membaca sholawat dulu Coba yang itu di, Suruh itu dulu Jadi Ketika seseorang meminta Itu yang pertama harus Tahu waktunya Yang kedua Harus menggunakan wasilah Yaitu wasilah itu dengan membaca sholawat Yang ketiga, ketika meminta itu Harus dengan cara Memanggil nama-nama yang baik dulu Yaitu dengan menggunakan asma husna itu jadi amal ini ketika diamalkan insya Allah istiqomah 41 hari gitu saja nanti akan ada hal-hal yang akan dirasakan oleh pengamalnya itu sendiri yang nantinya akan dirasakan sendiri oleh pengamalnya begitu jadi ini insya Allah sangat luar biasa begitu sebab itu Mungkin diamalkan istiqomah Allah Jadi yang pertama Harus tahu waktunya Yang pertama, yang kedua harus menggunakan masilah. Yang ketiga terus harus memanggil dengan nama-nama yang baik Atau amal asmal husna Kalau ingin kaya, tidak usah Meminta kaya, cukup Yang pertama Mandi malam, terus sholat ta'ubat, sholat hajat, Membaca sholawat, terus membaca Ya fatah, ya rujak gitu. Kalau ingin eh, mata batinya kebuka Ya membaca Pertama mandi, sholat obat, sholat hajat Terus setelah itu Membaca sholawat dan membaca ya latif Ya Allah yang mahlambut atau ya batin Begitu InsyaAllah kalau ini diamalkan Nanti akan ada Hal-hal yang akan dirasakan sendiri oleh pengamalnya Begitu yang penting diperlaskan Allah InsyaAllah untuk semua saudara-saudaraku yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa ditulis di dalam komentar dan itu nanti disampaikan oleh Ustadz apa ini? Agung. Agung. Oh, iya. Jadi itu penjelasannya tentang kenapa harus basah bilaru kenapa harus mandi malam, kenapa harus sholat malam, kenapa harus membaca sholawat dan kenapa harus membaca asmaul husna. Semoga. Apa yang saya sampaikan ini berikan manfaat dan Amin. menjadi bisa menjadi penjelasan untuk sumber cukup, ya, cukup ya? Cukup ya, untuk ya? ya. Siap, baru nanti. Apa sekarang? Boleh di pertanyaan dirangkum, ditulis dulu. Nanti kalau sudah, sudah siap, nanti ditanyakan S ke saya. Oh. Cukup, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya.